kommer di sini siapa yang suka Korea? Nah, kamu suka K-pop? K-drama? Variety show atau justru girl band atau boy band ini? Nah, Komer di sini mau buka merchandise K-pop tapi masih bingung. Kamu masih galau? Udah, nggak usah galauin. Caranya gampang banget. Langsung aja ajuin pembelian mobilku di One Finance di sini. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Wong Finance dan sosial media lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu bisa nonton video Wong Finance lainnya. See you, Wongers!